Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa yang belum subscribe, silakan di-subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Ini ada info pentingnya terkait maklumat yang disampaikan oleh Habib Rizik Shihab Sihab kawannya. Nah, ini saya ambil dari media online Demokrasi News dengan judul Maklumat langsung dari Habib Rizik, ingatkan umat Islam soal operasi intelijen hitam. Nah coba simak selengkapnya, kemudian kita diskusikan sedikit kawan, karena ini agak penting ya. Ini sangat penting. Ya, liburat maklumat dari DPP FPI. Liburat kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa sedang berlangsung operasi intelijen hitam yang menyebarkan di tengah masyarakat luas konten video berisi gambar dan tulisan yang berisi fitnah tentang Prom Persaudaraan Islam dan sayap juangnya serta para pengurusnya untuk mengadu domba dan merusak nama baik Prom Persaudaraan Islam. Karena itu, dewan pimpinan Prom Pusat Pimpinan Pusat Prom Persaudaraan Islam menyerukan satu Sesuai amanat imam besar Habib Rizik Sihab mengajak seluruh aktivis FPI bersama masyarakat memerangi hoaks dengan hak dan melawan dusta dengan fakta serta mengganyang segala bentuk propaganda busuk operasi intelijen hitam. 2. Kepada umat Islam agar meningkatkan kewaspadaan dan membiasakan diri untuk selalu tabayun atas setiap informasi agar tidak termakan fitnah adu domba di tengah masyarakat tiga menghubungi serta berkoordinasi dengan pimpinan resmi FPI sesuai tingkatan bila mana terdapat informasi terkait FPI yang perlu dimintakan penjelasan sebagai penutup kepada seluruh umat Islam dan terkhusus kepada aktivis FPI agar senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW agar terhindar dari bisikan setan terlaknat Semoga pertolongan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meliputi langkah kebaikan kita. Jakarta, 28 Desember 2022. Nah, itu kawan beritanya yang saya sampaikan di harapan saudaraku terkait maklumat. Ya, yang disampaikan e, oleh DPP termasuk maklumat dari Imam Besar Habib Rizieq kepada seluruh umat Islam. Nah, di sini juga saya sedikit e, tambahkan bahwa memang selama ini ya kan di Indonesia ini ke mayoritas Islam ya mayoritas Islam. Nah sepengetahuan saya yang paling besar dalam Islam di Indonesia ini adalah Sunni. Kemudian ada juga uh, Shia ya ada Shia. Kemudian saya dengar-dengar ada apa lagi ya kayak Wahhabi, apa dan sebagainya. Berarti banyak macamnya di Indonesia kawan ya. Tapi tetap Islam. Ya, namanya Islam Cuma mungkin beda sebutan atau beda Ada sedikit perbedaan kali ya Nah inilah yang terkadang Yang paling rawan itu Islam dengan Islam ini yang dibenturkan Karena beda Ada sedikit perbedaan dalam Mungkin ibadah dan sebagainya Nah kalau antara Islam dengan Kristen ini mau diadu, nah, mungkin sekarang-sekarang ini agak susah, agak susah. Ya, walaupun pernah kejadian di Ambonnya tahun 98 kalau nggak salah itu. ya. Nah, karena apa? Ini langsung ditangani. Apa? Kemudian Islam dengan Hindu, oh, itu jarang, belum pernah saya dengar. Hindu dengan Buddha, Hindu dengan Kengucu. Di Klistim banyak-banyak juga kelompok-kelompok ya. De protestan ada berapa kelompok nah kecuali katolik mungkin satu komando kepatikan nah ini sangat penting ini maklumat yang langsung dari Habib Brindik siap kawan agar kita semua yang ada di Indonesia secara khusus yang muslim yang mayoritas muslim jangan sampai mal diadu domba ini secara khusus ya yang mayoritas muslim di NKRI dan secara umum kita jangan sampai mau diadu domba karena beda suku, beda agama, beda ras, beda etnis, beda golongan. Itu tambahan dari saya. Ya, ini tambahan dari saya. Ya, karena apa? Pihak-pihak yang ingin membenturkan sesama anak bangsa Indonesia. Terlebih lagi dibenturkan Islam dengan Islam karena mungkin ada perbedaan di dalamnya. Ini bahaya kawan. Ini yang bahaya. Ya seperti di Suria ya di timur tengah sana. Islam dengan Islam, bako, hantam. Ya. Tidak ada yang lain, sesama Islam di sana. Karena beda golongan, beda kelompok, Bang hajar di situ. Nah jangan sampai itu, hal-hal yang seperti itu geser ke Indonesia. Maka itu saya hanya bisa berpesan agar mari kita tetap menjaga persatuan Indonesia dengan tetap menjalankan somboyang kita itu bineka tunggal ika dan kita satukan tujuan satukan pendapat bahwa ideologi negara kita adalah pancasila tidak perlu yang lain ya. salam hormat ya kepada imam besar siap Rizieq senantiasa mengingatkan terkait eh, pentingnya persatuan di negeri kita ini jangan sampai terpecah belah ya, jangan sampai terpecah belah nah, ini kawan dan memang ada yang pro, ada yang kontra. Itu itu biasa. Yang penting di sini saya senantiasa berpesan. Jangan sampai kita tidak senang kepada seseorang, benci kepada seseorang. Kemudian kita menyebar fitnah. Ya. Menyebar hoaks. Agar terjadi keributan. Kemudian jangan juga karena kalian benci kepada seseorang. Kemudian kalian juga benci temannya orang itu. Nah ini juga terkadang terlalu dangkal cara berpikirnya. Ya, terlalu dangkal. Saya secara pribadi selama ini mengikuti terus perkembangan Imam Besar Habib Sihab dari jauh melihat. Ya, berapa kali saya bersama beliau ya dipanggil nah di situ saya langsung dikabili kadrun heh, <tuh> nah, kalau kalian tidak senang dengan Habib Rizik Siap ya yang ada beberapa orang ini silakan saja tidak senang tapi tolong jangan fitnah jangan sebar Fox ya terkait eh, Habib Rizik Siap jangan jangankan kepada Habib Rizik Siap kepada siapapun ya ini memang dilema ada satu kelompok ini yang memang sengaja mengkelompok kelompokkan yang lain Kayak saya, ya, di saat saya katakan waktu Habib Rizik siap di penjara itu kan saya beberapa kali buat video. Agar bebaskan membesar Habib Rizik Syihab. oh saya langsung diserang, oh itu Pak Mayer Facebook itu itu. Nah tapi di saat saya bilang, terima kasih Pak Jokowi karena Pak Jokowi sudah pernah nginjak di tanah kelahiran saya di Jendep Ponto untuk bendungan. Dan mungkin itu baru terjadi. Ada seorang presiden Indonesia yang pernah datang ke kampung saya. Saya nyanyakan terima kasih. Langsung saya dibilang cebong. Nah. Terus kalian itu yang ngomong-ngomong netizen itu. Apakah orang yang kalian benci itu harus juga saya benci orang gitu. Kan tidak harus. Ya kan. Di saat saya mem uh, memuji seseorang. Kalian tidak senang. Di saat saya membenci eh, apa. Kalian membenci seseorang, kalian paksakan pemikiran kalian agar yang lain juga ikut membenci, itu tidak baik. Yang jelas tidak ada manusia yang sempurna. Pasti ada kelebihan diikuti dengan kekurangannya masing-masing. Saya secara pribadi dan mengajak sahabatku seluruh Indonesia, kita tetap mendoakan kawan, semoga ulama besar kita, imam besar Habibnya siap, senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rezekinya banyak dari tempat-tempat yang halal. Amin. Baik videonya kawan.